Guys, rumah ajaib. Oke okay guys, jadi ini. Halo guys, welcome to my channel Rainbow. Oke okay guys jadi hari ini aku mau bermain The Simpo guys karena aku sudah ingin banget bermain The Simpo dan ini adalah karakter yang bakal kita main namanya Esmeralda Perales. ye yeah. Oke okay, jadi kita lihat threadnya dulu guys jadi dia adalah freelance botanist collector dan dia adalah juga seorang petani dan dia adalah orang yang kempilan dan dia orangnya sangat rapi Oke okay guys jadi inilah adalah karakter yang bakar kita main Esmeralda Herales, wow. Oke okay guys, jadi dia adalah seekor duyung yang terlantar di sebuah pulau Sulani. Jadi gimana untuk nasibnya? Let's go play. Oke, okay, jadi kita bakal tinggal di sini guys, tempat yang bakal es Esmeralda, Esmeralda tinggal ya, guys ya. Oke okay, guys, kita udah sampai. What? Something? Ada sesuatu guys? Kenapa rambutnya berubah jadi pirang guys? Oh, oh ya nggak apa-apa deh karena gimana pun dia tetap kelihatan cantik. Bener kan? Cantik kan, Esmeralda? Oke, okay, jadi jangan lupa subscribe nya guys dan notifikasi nya di on, belnya di klik-klik. Oke? Okay? Oke okay guys, jadi sekarang aku ada keputusan yang sangat mengejamkan. Sebenarnya aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi saya tidak ada pilihannya guys. Jadi sekarang aku harus memutuskan sesuatu, yaitu aku harus ini guys. Uangnya Esmeralda itu harus kita. Oh, kan guys. Jadi maninya menjadi hijau. Be as you are you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Sabar ya sayang, kita bakal maju, kita bakal kaya, jangan don't worry. Ada Rimba bodisini kita bakal maju. Yeay. <laughs> Oke. Okay. Kita fix dulu guys ya. Yeah. Oke, okay, sudah siap fix. Dan sekarang kita mau, guys, aku mau melakukan sesuatu dong. Kita harus bertahan hidup di Sulani, Pulau Sulani ini, tempat siapa-siapa. Oke, okay, jadi kita harus melakukan sesuatu. Kita bakal suku suruh ini ya, suruh dia digging ya, mencari sesuatu yang bisa dijual. Oke, okay. jadi nasibmu ada di tanganmu ya, Esme. Oke okay, guys mantap sekali Esme -man mendapatkan banyak sekali Yang kita lihat nih guys wow. Ini semuanya ini apa aneh Oke okay, jadi itu makanan yang busuk Ini yang bisa dijual guys kita jual Oke okay. yang ini kita jual juga guys Oke okay. ini mau dijual Oke okay. ini jual ini, jual. Ini, juga dijual. Yeah. ini juga dijual, ini juga dijual, ya. Ini juga dijual, ini juga dijual. Oh oh, yang ini dua ini kagak bisa dijual. I gak tahu mau makan pun gak, gak bisa. Mau dijual pun tidak bisa, jadi gak tahu mau gimana ya. Biarin aja, mungkin kita harus press di wall dulu guys ya, karena ini. Ah, uh, taruh di adventure bisa membusuk-busuk-busuk busuk, busuk nanti. Oke. Okay. Oke, okay, jadi sekarang hasil yang kita jual itu mendapatkan 1.405. Wow, mantap. Oke, okay, guys, dia udah capek, guys. Oke, okay, jadi sekarang kita mau ngapain, guys? By the way, kita udah dapat duit, kita harus membeli kebutuhan yang diperlukan untuk si Esme. Oke, okay, jadi pertama-tama kita harus membeli sesuatu yang diperlukan yaitu bladder. Dia perlu bladder, guys. Bladder, boker, boker, boker. Hei, jadi aku bakal beli, -beli sesuatu. Jadi ini yang ini saja yang bisa dibeli yang lebih murah, nggak apa-apa kan? Walaupun bokernya di dalam rumput, nggak ada yang lihat juga sih rumput tuh. Semak-semakan gitu guys ya enggak papa lah yang penting enggak ada yang dia juga haha ha. Oh ya yeah. jadi untuk itu habis boker kita harus cuci tangan dong biar lebih bersih gitu guys jadi kita berperlu wastafel Oke okay. jadi harus beli wastafel lagi guys Di sini saya enggak mau cheat ya jadi kita enggak beli CC yang yang CC kan itu rata-rata murah jadi kita beli yang masih e-games itu ya Oke, okay, kita bakal beli ini, yang harganya lebih mahal. Oh, terus, terus, terus, terus. Kita perlu apa ya? Ah, dining table kali. Oh, dining table. Kita lihat dulu. Hmm, Aku mikir-mikir nggak -mikir perlu guys, karena dia bisa berdiri, makan berdiri. Oke, okay, jadi dining table-nya kita simpan dulu, jangan, jangan dibeli dulu. Yang perlu beli adalah kulkas Ini kulkas kulkas kulkas Wah mahal mahal mahal Wah 215 Oke okay, kita beli aja guys Karena ini memang diperlukan ya 215 Oke okay, beli Oke okay, sudah itu kita beli apa lagi ya guys aku mikir mikir Oh tong sampah guys Tong sampah Oh iya yeah, ya yeah. kita perlu ini juga guys Oh, tong sampah mana tong sampah oke okay. kita perlu masak guys kita perlu masak jadi kita perlu beli ini yang ini untuk untuk ini untuk outdoor ya drum drum ini wow mahal juga guys 600 padahal cuma drum drum gitu guys Ah oh, mahal banget tapi nggak apa-apa demi si Esme By the way masih cukup uang gak beli tenda Kita lihat kita mau beli tenda guys Mantap guys kita masih cukup uang beli tenda Jadi aku bakal beli tenda Satu untuk si Esme bisa tidur Oke okay. Oke okay, kalau untuk hydrationnya kita streaming aja guys Oke okay, jadi inilah semua kebutuhan yang diperlukan deh, untuk S.M.E. ya Oke okay, S.M.E. mantap Sekarang kita harus melakukan sesuatu lagi guys Supaya lebih kaya guys Wah the Oke okay, kita mau suruh dia memancing aja guys Eh ada mbak-mbak Oh maaf mbak kami lagi sibuk mencari kehidupan Kita mau mancing ikan berduit Jadi gak ada waktu untuk sapa mbak ya Mbak Mahe Mahe apa susah banget bacanya mbak mahe ya oke okay, kita lihat guys Wow kita dapat ikan guys mantap Esme ternyata Esme bukan hanya pandai digging dia juga pandai mancing guys hasil kita dia udah mancing banyak dan kita udah banyak duit guys sekarang ya lumayan by the way ini untuk apa guys ini ini yang perlu saya tanya treasure map nya untuk apa Apakah saya jual aja atau saya simpan Tolong komen di bawah ya guys ya, Karena saya masih pemula bermain ya Baru main gitu guys Minta sarannya guys Oke okay. Jangan lupa ya komen di bawah ya Oke okay, jadi sekarang Esme udah lapar juga guys Kasian dia, Udah mancing sehari, Tapi lumayan Kita udah lumayan ini guys Uang kita sudah lumayan banyak sekarang Oke okay. Jadi bisa beli lagi nanti ya Oke okay, mantap-mantap Esme, jadi sekarang kita suruh dia makan dulu ya guys ya Ya, yeah, by the way, ini dijual lagi guys Mantap kamu Esme Oke, okay, jadi kita suruh dia makan dulu guys, kasihan banget guys Tuh, makan-makan, kita masak lagi Oke, okay, jadi kita masak Kita masak ini guys, baked potato Wow, ini kelihatannya selejat dan enak Loh, kamu kok nggak makan, simpannya kok di kulkas Kamu nggak lapar? Lapor, guys! Kenapa dia tidak makan, guys? Oh, uh, kenapa ya? Why? Kok berdiri di situ, bengong, lihatin kulkasnya. Emang kukasnya apa? Oh, ternyata dia simpen dulu. Oh, pinter juga, dia biar nggak basi ya. Mm, pintar juga, ini si Esme, handphone yang pemain tuh yang bodoh. <laughs> maaf, maaf karena masih pemula ya, guys. Ya, oke, okay, makan habis, makan cuci tangan sambilan, boker nice. Oh, Oke okay. akhirnya dia siap boker guys Nah cuci tangan yang bersih ya SMS. sudah itu kita punya lagi Misi-misi uh, yang harus kita lakukan Misi seperti apa kita guys By the way dia ingin beli-beli ini guys Kita belum punya duit deh Beli apa mesin mesinnya tuh ya jangan dulu lah kita nggak punya duit nih. Eh. Kita nggak punya rumah juga Ya jangan dulu ya jadi yang bisa kita beli untuk mendapatkan penghasilan yaitu membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang yaitu tanaman kita tanam. Jadi kita mau beli pot ini magic pot, magic pot. Bener nggak magic pot? Jadi kita beli dua magic pot ini. Garden pot lah bukan magic pot. <laughs> garden pot ya, I'm sorry. Garden potnya oke kita beli garden pot ini dua oke okay, cukup nah, kita udah habis nih dan lewat garden pot ini kita bisa membeli bibit oke okay, jadi kita mau beli bibit nah kita beli bibit yang bisa starter Food aja guys ya karena kita masih pemula jangan yang susah-susah oke okay, jadi aku bakal membeli starter fruit ini satu berapa? 35 kita beli 4 lah guys oke okay, 1 2 3 4 lah Nah akhirnya sudah siap. Nah sudah ini sudah taruh di luar juga putin inventory Jadi gimana caranya? Um, apa yang harus kita lakukan lagi, guys? Oh, uh, aku harus suruh si Sme membukanya ya. Oke, okay, Sme udah membuka. Jadi itu hasilnya adalah Apple, guys. Apple. Oke okay, jadi Apple ini oke okay, by the way ini dia dapat lagi apa dia dapat dia diging lagi guys dia dapat sesuatu lagi kita jual lagi mantap kamu Esme oke okay, jadi ini kita wah Applenya kita tanam aja guys tanamnya di mana di pot ya cuma bisa tanam satu waduh sayang banget jangan dong kita tanamnya di ini aja guys di luar aja guys karena pokoknya bisa tanam satu doang 50 cuman tanam satu doang wah rugi dong oke okay, mantap sekali Esme udah siap tanam sudah siap siram nih guys mantap nice nice nice oh, dia udah capek guys oke okay, oke okay, oke okay. go sleep go sleep go sleep kita bakal suruh dia Tidur aja di tenda, guys. Karena dia udah capek, guys. Nah, sekarang saatnya kita melakukan sesuatu lagi. Kita jual lagi. Eh, hey guys. Ini kenapa guys? What? What? Lah, kok konslet? Mom, ya ampun ini gak boleh jangan pegang dulu esme nanti kamu mati ke stream itu gamenya langsung game over aku gak bisa main lagi jadi terpaksa kita harus suruh yang service dong waduh kok bisa konslet sih padahal baru beli kan lah kok bisa sih ya ampun terpaksa kita harus keluar duit lagi be uh, apa tuh sewa ini service nya repair nya Repairnya, oke okay, kita repair dulu. Ya mau, kamu jangan pegang dulu ya, ini bahaya nih, bisa ke strom, bisa mati nih, bisa dat nih. Oh no, jangan jangan jangan. Ya kamu diking diking dulu lah, menang, tahu dapat lagi harapan baru, harapan baru. Itulah harapan baru kan? Oke, okay, jadi kita lihat gimana? Lama banget sih nya Wah. Lama banget sih, servicenya oh, udah datang. Um, oh ini Mbak, ternyata Mbak. Wah, mantap ini Mbak. Mbaknya hebat ya, enggak takut mati deh, guys. Uh oh, ya, biasanya kan service-service itu kebanyakan cowok, ini malah cewek keren nih, guys. Udah siap Mbak, hebat kamu ya, Mbak? Mantap, mantap. Oke, kita cek dulu, guys. what, kenapa masih konslet Wah, ini enggak beres nih, Mbak. Mbak, nggak beres nih kulkasnya. Oh, ya apa boleh buat kita terpaksa harus menjual lagi guys. Ini tak ada hak, tak ada pilihannya, terpaksa kita harus menjual kulkas ini. Wah demi kehidupan masa depan esme. Oke, jadi muka moga, moga aja kita masih cukup duit membeli kulkas. Oh my god, oh my god apa yang terjadi guys kita nggak punya duit lagi guys untuk beli kulkas oh my god jadi aku nggak tahu mau gimana oke okay, kita oh, cari duit lagi ya Esme ya fighting fighting jadi sekarang kita tutupin dulu dengan ini biar nggak masuk lagi airnya nanti nggak bocor lagi jadi kita tutupin dulu oke okay sedih banget nggak punya duit lagi untuk beli kulkas terpaksa ya tutupin aja dulu deh nanti kalau udah punya duit baru beli kulkas baru ya Esme ya Yes mantap akhirnya kita dapat banyak lagi item yang bisa dijual pinter kamu Esme memang pinter dia guys dia makin hebat aja jadi penghasilan kita semakin banyak nih guys Oh kayaknya kita udah cukup beli-beli kulkas guys Wah akhirnya dapat beli kulkas Mantap mantap Yes Wow seribu Mantap yes kita beli kulkas nih Kulkas Mana kita mau beli kulkas ini mau di saldo Yah iya dong Oke okay, jadi kita mau beli kulkas guys Kita mau pilih kulkas yang murah kayaknya cuman ini ya yang, yang paling murah enggak ada lagi pilihannya Oke okay, akhirnya kita punya kulkas baru dan ini mau ditutupin pakai ini enggak guys ya biar enggak enggak masuk air lagi enggak konslet lagi wala pusing aku nanti Oke okay, kita kasih ini aja guys kita kasih apa namanya uh, genteng genteng Benar kan genteng kan Walaupun bahasa Indonesia saya berkarat kara tapi masih bisa lah. Bahasanya genteng. Genteng. Genteng. Genteng. Ah, entahlah pokoknya untuk tutupin asiat biarin nggak masuk air. Itu aja tujuannya. Ya, entah genteng atau genteng. Ah, aku nggak tahu. Oke, okay, jadi kita udah punya rumah ajaib, guys. Rumah ajaib. Oke, okay, guys. Jadi ini keren banget, guys, kan? Oke okay, mantap ini memang otaknya pinter, Wah, otaknya pinter padahal udah konsep satu kali ini pengalaman bukan otak pintar. Oke okay guys, walaupun kita tidak punya rumah baru Tapi kita punya kulkas baru Ini sesuatu yang menghiburkan ya guys ya kan? Oke okay guys, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu Jangan lupa komen di bawah tentang pertanyaan tadi ya guys ya Oke, okay, thank you so much for watching Dan semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman Dan banyak yang suka dengan video ini Dan kita bakal ketemu lagi Kita bakal lihat gimana nasibnya si Esme di kedepannya Dan maka, banyak lagi aktivitas dan surprise yang bisa terjadi di The Simple ini. Oke, okay, guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan daunnya di klik, guys, biar kalian bisa mendapatkan info terbaru dari Rainbow. Oke, okay, thank you so much for watching, and see you on next video. Bye bye.